Baik, selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi di Mata Kuliah IRP. Kita buka dulu kelasnya dalam doa ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baik. Kami bisa hadir di Zoom Meeting ini untuk membahas tentang ERP. Kiranya kau yang menolong kami, pembahasan kami, dan juga pengerjaan praktikumnya, biar kami bisa mengerjakan dengan baik dan lancar. Hanya di dalam waktu Yesus itu, saya amin. Ya, Terima kasih teman-teman kalau sudah hadir tepat waktu. Saya senang sekali jadinya kita semakin modul ke belakang itu semakin banyak yang harus dikerjakan. Kalau teman-teman sempat boleh minta tolong untuk lihat dulu demonya ya. Karena kodenya kebetulan kita dapat yang kode kelas A. Ada yang sudah lihatkah? Link yang dari rekaman kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Boleh bantu teman-teman nyalakan kameranya ya. Oke, teman-teman lihat kameranya semua. Silahkan senyum. 321 Teman-teman, terima kasih. Um, hari ini kita akan bahas unit 3. Nah, sebelum membahas unit 3, ada pertanyaan di morning yang minta bantuan teman-teman untuk menjawab terkait dengan uh, kebutuhan modul, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan masuk ke topik 3. Di topik 3 paling atas, itu saya buka dari sekitar minggu kemarin ya. Akan ditutup hari ini jam 3. Ini tentang kebutuhan modul versi cetak. Bagi teman-teman yang sekarang lagi buka morning, minta bantuan untuk segera dijawab. Agar hasilnya bisa saya laporkan ke uh, TU. Buat teman-teman yang ada di Zoom, silahkan membuka unit 3. Hari ini kita akan bahas tentang system white concept. Udah siap semua teman-teman? Oh ya, saya Tentu. nanya dulu. Siapa yang udah ngintip demonya? Ada yang boleh kasih reaction teman-teman kalau yang udah lihat demonya duluan? Nah, nanti di unit 3, ini data yang kita input akan dipakai juga di unit 4. Terus pengaruh juga nanti di unit 5. Di unit 3 ini kita akan bahas tentang tiga hal teman-teman. Sebenarnya ini tentang istilah-istilah yang dipakai di SAP. Tentang organizational element, ini istilah-istilah yang dipakai di SAP. Terus master data sama transaction. istilah istilah kan kalau organizational element ini istilah-istilah yang dipakai di SAP. Organizational element ini biasanya dia punya terminologi seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai SAP, maka ini terminologi yang dipakai. Nah, terminologi ini mewakili modul-modul yang biasa ada di SIP. Jadi kalau teman-teman biasa eh, kenal istilah klien, kita kan kliennya itu 911 ya, waktu kemarin kita udah coba login. Ini biasanya untuk modul basis. Jadi kalau saya tulis di sini, ini basis. Jadi modulnya biasanya modul basis. Modul basis ini yang biasanya bukan basis data ya teman-teman. Modul basis ini, biasanya untuk yang administrasi di dalam SAP. Jadi, instalasinya, kemudian ngatur usernya, ngatur uh, work prosesnya nya itu ada, yang mengatur adalah orang basis. Kemudian, ada controlling area dan company code. Nah, dua modul ini biasanya berkaitan dengan keuangan. Modul keuangan itu namanya FICO. FICO ini financial dan controlling. Jadi, nanti di unit 5 akan ada pembahasan tentang Financial Accounting dan Management Accounting. Nah, yang Management Accounting itu istilah lainnya adalah Controlling. Lalu yang organizational unit dan position ini biasanya mewakili modul yang di unit 6, modul HCM terkait Human Resource atau di SAP namanya Human Capital Management. Terus yang empat ini ini adalah modul Logistik. Logistik yang atas, ini adalah logistik sales and distribution. Sedangkan dua yang bawah, yang ini ya, yang ini adalah logistik SD. Sedangkan dua yang bawah, ini adalah logistik MM atau material management. Jadi yang sales organization dan division itu adalah di modul sales and distribution. Kalau plan dan solid location itu di modul logistik yang material management atau pembelian. Seperti itu. Nah, terminologi yang dipakai di sini gimana bacanya. Jadi kalau ada misalkan perusahaan yang implementasi SAP, contoh di sini kita pakai perusahaan namanya Ides. Dia punya dua controlling area di Eropa dan di Amerika Utara. Nah, yang ada di exercise kita itu adalah yang controlling areanya Eropa. Kemudian company code-nya ini ada di Jerman sama di France. Nah, yang kasus kita adalah yang company code di Jerman. Jadi nanti teman-teman akan terima DE gitu ya, uh, itu Jerman gitu ya. Ini karena kita studi kasusnya adalah di AIDES yang controlling areanya Eropa, kemudian company code-nya Jerman. Jadi teman-teman soal, soal lagi ada di satu perusahaan. Nah di dalam perusahaan AIDES ini ada apa aja? Oh ada organizational unit, ada customer service, ada uh, organizational unit production, seperti ini, seperti yang digambarkan di sini. Kemudian ada position apa di uh, organizational unit customer service? Oh ada kepala departemen, oh ada employee, oh ada employee lagi yang lainnya seperti itu. Terus di company code ini ada apa lagi? Oh ada sales organization, ini cara bacanya teman-teman. Ada di Frankfurt, di Berlin, di Hamburg. Yang punya kita yang nanti bakal banyak dikelola itu yang di Frankfurt. Ada divisi apa aja di Frankfurt? Oh ada divisi ini, divisi ini, divisi ini. Lalu di Company Code, Jerman eh, ini ada apa lagi? Oh, ada plan. Plannya di mana aja? Di Frankfurt, di Berlin, di Hamburg. Di Frankfurt kita punya storage location apa aja? Oh, storage location 001, 002, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini terminologi yang dipakai di SAP. Nah, sekarang kita balik lagi ke, ke tulisan yang ada di atas gambar. Tulisan yang ada di atas gambar itu penjelasan tentang apa yang menjadi istilah-istilah kita bahas mulai dari yang paling atas klien ya. Nah istilah klien ini nak ini kalau di SAP adalah struktur yang paling tinggi namanya klien. Klien itu induk perusahaannya atau nanti secara prakteknya ini adalah mesinnya atau servernya itu namanya klien. Jadi pokoknya setiap yang levelnya paling tinggi itu namanya klien. Kemudian yang kedua, company code. Kalau company code ini anak perusahaan. Ya bukan sekedar kode perusahaan tapi anak perusahaan. Ciri-cirinya dia punya laporan keuangan sendiri. Nah, istilah lainnya untuk untuk company code adalah legal independent accounting unit. Jadi dia punya laporan keuangan sendiri. Ini istilahnya. Kalau yang tadi klien, dia elemen yang paling tinggi. Seperti itu. Nah ke bawah ke bawah ini juga masih sama istilah juga untuk yang plan plan ini nanti akan ada dua jenis teman-teman kalau di modul spesifik tapi tetap diperkenalkan di sini ya plan ini ada dua jenisnya ada namanya delivering plan ada yang namanya receiving plan. Receiving plan. Dari plan dan receiving plan, kalau yang dari plan ini gudang untuk barang jadi. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan, kemudian antara barang jadi dan barang mentahnya dipisahkan, nah ini yang namanya gudang barang jadi. Kalau yang receiving plan, ini adalah gudang bahan baku. Jadi ada dua istilah. Seperti itu. Kemudian storage location. Storage location ini tempat penyimpanan material. Kumpulan dari storage location, ini disebut plan. Kalau dilihat di gambar, saya turun sedikit ke gambar ya teman-teman. Nah ini. Kumpulan dari storage location, ini disebut plan. Storage location itu ada tempat penyimpanan, tempat penyimpanan barang. Sampai yang paling kecil namanya storage bin, seperti itu. Nah, biasanya suka ditanya juga di ujian ya. Kumpulan dari storage location disebut apa? Disebut plan. Jadi ini seolah-olah kalau yang storage location ini, Misalnya kayak kita lah di Maranatha ada gedung GWM, kemudian di gedung GWM itu ada lantainya kan, lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu sampai di lantai 8, teman-teman bayangkan sedang ada di lantai 8 ya. Begitu masuk lantai 8, ada lab-lab kan. ADV 1, ADV 2, ADV 3, masih ingat kan teman-teman? <laughs> ADV 1, 2, 3, programming 1, programming 2, seperti itu. Nah, penyimpanan barang sampai seperti itu teman-teman. Jadi nanti ketika udah ditaruh oh di lantai 8, lantai 8-nya yang mana? Oh, lab ADV1. Di ADV1 ada rak-raknya kan, teman-teman, kayak eh, apa? kotak-kotak buat penyimpanannya. Nah, itu sampai seperti itu penyimpanan barang. Jadi sangat detail barang ini tuh ditaruh di mana. Ini tentang eh, solid location. Kemudian di bawah solid location ada Sales organization, nah sales organization, distribution sama division yang tak Storage location, uh, sales organization, distribution channel dan division, divisionnya ada di sini teman-teman. Kombinasi dari tiga hal itu namanya sales area. Nah kalau misalnya kita masih asing dengan istilah-istilah ini. Saya akan coba bantu teman-teman dengan kasih contoh perusahaan. Contoh perusahaan seperti ini. Jadi misalnya kita punya contoh perusahaan namanya Astra internasional Teman-teman pasti kenal ya. Ini klien Astra internasional Kemudian klien ini kan induk perusahaan. Dia punya company code. Company code ini adalah anak perusahaan. Contoh dari company code Astra Internasional ini, contohnya misalkan ya, saya sebut aja Toyota lah ya, atau teman-teman kenal AHM, Astra Honda Motor, itu anak perusahaannya. Jadi, si Toyota AHM ini punya laporan keuangan sendiri, sehingga dia disebut sebagai company code. Nah, kemudian berikutnya ada plan kan? Plan yang tadi dibagi dua ada. Delivering plan, atau gudang barang jadi, dan receiving plan. Ini gudang bahan baku, ini barang jadi, gudang barang jadi, dan yang ini adalah gudang bahan baku. Kemudian, tadi di buku, teman-teman ada lagi istilah hmm, "story location" ini yang terkait dengan modul MM. Ini tempat penyimpanan material, teman-teman. Penyimpanan material, nah, kenapa ini dijelaskan? Karena nanti, pada saat teman-teman masuk di eksersisnya, akan ada isian-isian untuk... Plan, storage location, seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu, oh ini tuh ternyata tempat penyimpanan material. Oh, jadi tahu barang ini tuh disimpan di mana. Ini baru empat ya, teman-teman. Terus ada lagi sales organization yang tadi, sales organization. Sales organization ini adalah untuk unit penjualan. Jadi kalau misalkan teman-teman membutuhkan untuk beli barang dari Toyota misalkan, nah teman-teman nggak usah nyari ke mana tuh, misal ke Jepang gitu, nggak usah. Teman-teman cari aja sales organization-nya. Di Indonesia ada di mana nih? Yang tempat teman-teman bisa lihat barangnya, kemudian kalau teman-teman mau pesen, mungkin barangnya inden, langka, silahkan teman-teman cari sales organization-nya. Atau misalkan teman-teman butuh untuk negosiasi harga, silahkan ke sales organization. Ada yang bisa kasih contoh sales organization untuk misalkan saya ambil contoh Toyota? Ada yang tahukah sales organization untuk Toyota? Dan jauh-jauh lah di Bandung aja ya. Ada di mana nih kira-kira? Ada Auto 2000 gitu ya. Nah, ini adalah contoh sales organization. Di bawah sales organization ada distribution channel. Nah, distribution channel ini adalah cara supaya teman-teman tahu bahwa perusahaan itu punya produk apa sih. Gitu ya Kalau mobil biasanya caranya gimana, teman-teman? Showroom mobil sih. Andrew, betul ya. Showroom mobil. Atau selain showroom, ada lagi? Apa lagi? Kadang-kadang suka lihat pameran ya. Selain pameran, ada apa lagi? Teman-teman, oh, sekarang mau nyari mobil bisa di online, nggak? Bisa, cik. Bisa ya, berarti misalkan lewat internet. Nah, ini namanya distribution channel. Teman-teman, jadi cara-cara yang dipakai, cara-cara yang dipakai oleh perusahaan supaya customer itu tahu perusahaan itu punya produk apa, punya barang apa. Nah, di bawah ini ada division. Kalau division ini line product. Jadi jualannya apa sih? Kalau biasanya kayak auto 2000 dia hmm, penjualan ya. Terus kalau kalian mau beli spare part juga ada di situ ya. Service juga ada. Kemudian dan lain-lain. Nah divisi-divisinya ini adalah fokus jualannya. Line productnya seperti itu. Nah kombinasi dari tiga hal ini. Ini disebut sales area. Jadi jangan kaget kalau nanti tiba-tiba dapat istilah pada saat praktek atau seribu, sepuluh, no, -no. Nah, Seribunya itu adalah sales organization, sepuluhnya itu distribution channel, dan 00 no -no nya itu adalah division. Nanti ada pada saat teman-teman mengerjakan exercise unit 3. Seperti itu. Jadi ini yang membantu penjelasan tentang organizational elemen. Nah, ada yang kelewat yaitu organizational unit sama position, yang ini. Ini sebetulnya lebih lanjut dibahas pada saat kita belajar di unit 6. Tapi karena di sini perkenalan, jadi ada pembahasan tentang organizational unit sama position. Organizational unit ini kalau istilah kita biasanya adalah departemen kerja atau divisi kerjanya. Tapi di SAP ini istilahnya adalah organizational unit. Jadi contohnya kalau di sini, ada customer service, ada production, mungkin ada OU, IT, bagian IT, bagian sales, dan sebagainya. Nah, ini namanya organizational unit. Di bawah organizational unit atau orang-orang yang memegang jabatan di OU ini, ini dia memegang posisi tertentu. Ya, contoh di sini sebagai kepala departemen, atau sebagai karyawan, atau sebagai supervisor, itu namanya position. Sampai sini dulu, teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Jadi ini istilah ya, saya review lagi. Level yang paling tinggi, itu klien, bisa berupa induk perusahaan atau mesinnya atau servernya gitu ya. Kalau company code ini anak perusahaannya, istilah lainnya Legal Independent Accounting Unit. Dia punya laporan keuangan sendiri, ciri-cirinya. Kemudian ada plan. Ini ada dua jenis, tergantung modul bahasannya sih sebenarnya ya. Ada plan sebagai Gudang, ada plan sebagai pabrik, seperti itu. Nah, kalau di-plan sebagai gudang, ada dua tadi istilahnya yang diperkenalkan, dari sering plan sama receiving plan. Kemudian ada storage location, nah kumpulan storage location yang kecil-kecil, ini disebut plan. Dan ada istilah sales area, itu kombinasi antara sales organization, distribution channel, dan division. Yang ini, division. Seperti itu, ini istilah yang diperkenalkan di unit 3. Jadi kita belajar tentang organizational element. Sekarang jadi ketahuan ya, berarti kita selama satu semester akan mengerjakan studi kasus atau seolah-olah kita ada di perusahaan namanya IDES. IDES ini singkatan dari International Demonstration and Educational System. Nah, area kita tadi sudah disampaikan, kita ambilnya yang controlling areanya Eropa, company code-nya Jerman. Jadi bu, nggak akan ada bahasan tentang yang ini ya, teman-teman. Kita langsungnya Jerman. Nanti kalau kita perlu uh, plan, plan kita itu di Frankfurt, kemudian kita nanti taruh barang itu di storage location 001 002 dan seterusnya. Tapi seringnya sih di 001 ya. Kemudian nanti kalau jualan barang kita dari sales organization juga yang Frankfurt. Nanti divisinya tergantung apa yang kita jual. Biasanya divisinya itu 0-0, cross division. Ini akan berasa nanti pada saat kita input data. Jadi memang seolah-olah kita lagi kerja di perusahaan IDES ini. Kemudian berikutnya, yang kedua tentang master data. Tadi kan kita ada tiga ya, organizational assignment, master data, sama transaction. Nah yang di master data ini, ini data utama. Sama seperti kita waktu belajar database, ada data utama. Untuk modul fundamental, kita diperkenalkan dengan data customer master, material master, sama personal file, data karyawan. Sebetulnya ada satu lagi, namanya vendor master data. Kita pakai data itu sih, tapi di buku ini tidak diperkenalkan lagi. Nah, untuk customer master, strukturnya itu dibagi seperti ini. Ini bagian dari organizational element, jadi akan disebut sebagai organizational element. Ada tiga, general data, data for company code, dan data for sales. Gampangnya kita lihat di gambar ini. Jadi untuk customer master akan ada tiga struktur atau organisasi elemen seperti ini. Data di level client, kalau di sini istilahnya ditulis general data itu sama aja teman-teman. Jadi data di level client ini adalah data yang umum atau general data. Kemudian ini data di level company code terkait dengan keuangan biasanya. Kemudian yang bawahnya data di level sales area ini terkait dengan transaksinya. Nah apa aja yang ada di general data atau di data di level client? Biasanya ada nama, ada alamat, ada bahasa. Kalau komunikasi dengan customer ini tuh bahasanya pakai bahasa apa? Bahasa Jerman atau bahasa Inggris atau bahasa apa? Itu ditentukan itu. Kemudian ada company code. Ini terkait dengan keuangan, maka di sini ada tentang payment parameter. Oh, kalau misalkan eh, transaksi dengan customer ini kita akan kasih diskon ke dia ketika dia bayar lebih awal. Lebih awalnya berapa lama? Oh, kalau dia bayar eh, dalam 15 hari dia bayar, kita kasih diskon 5% seperti itu. Nah, ini diaturnya di data level company code. Kalau yang ketiga data level, eh, di level sales area ini terkait dengan penjualannya. salesnya, nya shipping-nya, billing-nya, kemudian parameter partner-nya, seperti itu. Ini yang ada di sales area. Karena bisa kejadian gini, yang beli saya Meliana, tapi yang bayar josrel yang, yang nerima barang ternyata Tobias, seperti itu. Jadi ini bisa diatur di level sales area. Berikutnya data yang kedua ini tentang barang, tapi saya nggak akan baca detail seperti ini karena ini lebih banyak daripada yang di aplikasinya sangat banyak ya. Tab-tab datanya itu sangat banyak. Tapi yang pasti data barang itu ada data di level client, data di level sales organization distribution channel, kemudian barang ini tahu di plan mana, storage location-nya yang mana. Seperti itu. Jadi detail sampai penyimpanannya ada di mana gitu, untuk barang itu. Kalau yang ketiga yang diperkenalkan di sini, ini yang personal file. Personal file ini data karyawan. Jadi nanti akan ada pembahasan unit 6 tentang info tag. Tapi di sini belum ada ya. Di sini belum ada. Personal file yang diperkenalkan di sini terkait dengan pemahaman apa itu original unit, divisi kerjanya ya. Kemudian posisi ada persen atau user orang yang menjabat posisi tersebut. Ada yang tahu nggak bedanya job sama position? Di sini ada istilah soalnya ada job ada position. Kalau yang digambar hanya tertulis position. Apa nih bedanya job sama position? Ada yang tahu teman-teman? Jadi ada Organisional Unit, ada Job, ada Position. Kemudian ada Person atau User. Nah ini juga Person sama User perlu kita tahu ya. Kalau organisal Unit, teman-teman sudah memahaminya? Boleh kasih contoh yang lain nggak? marketing, ya? marketing, marketing, divisi marketing atau penjualan. Terus ada divisi kita tuh ya IT gitu. Nah, ada lagi satu lagi lah. Human resource. Human resource, gitu. Nah ini divisi-divisinya yang ada di perusahaan. Kalau job, apa nih job di perusahaan ada job apa aja? Sebagai apa? paling gampang kepala lah ya, head of department, kepala departemen. Ada apa lagi nih teman-teman, job-jobnya? Sekretaris. Sekretaris atau manajer lah ya. ya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu ada job kepala departemen, ada job manajer, tadi sekretaris, atau staff, atau supervisor, <tuh>. kalau position ini yang lebih spesifik teman-teman. Jadi misalkan kalau dia kepala departemen, maka dia kepala departemennya kepala departemen IT. Kalau dia kepala departemen, kepala departemennya kepala eh, departemen marketing. Seperti itu kepala marketingnya. Dan seperti yang lain-lainnya. Nah di job, ini pasti ada kerjaannya. Misalnya, seorang kepala departemen itu pasti membuat laporan bulanan. Jadi kalau jobnya bikin laporan bulanan, ketika posisi dia adalah kepala departemen IT, yang dia buat adalah laporan bulanan untuk divisi IT, atau kita nggak banyak nyebut divisi ya, untuk organizational unit IT, seperti itu. Kalau person atau user, ini yang menjabat posisi. Jadi kalau teman-teman mungkin terima lowongan kerja, dibaca dulu. Ini job atau position. Kalau job berarti itu bisa jadi template kerjaannya, tapi belum spesifik. Kalau yang sudah spesifik, itu yang position, seperti itu. Misalnya ini ada namanya um, Ani, gitu ya, Meli atau siapapun orangnya seperti itu. -gitu. Ini orang yang menjabat di posisi tertentu. Kalau person sama user teman-teman bisa bedain nggak? Apa perbedaan antara person dan user? Kok ada dua istilah seperti itu? User lebih ke pengguna sistemnya, bukan si? Betul. Ya, terima kasih Andrew. Jadi kalau di perusahaan ada sistem, belum tentu semua orang bisa mengakses ke sistemnya. Bisa aja semua orang jadi pegawai di situ, jadi karyawan di situ, tapi dia nggak punya akses ke sistem. Nah, untuk yang punya akses ke sistem, itu yang user. Seperti itu. Baik, terima kasih yang sudah bantu jawab. Saya lanjut ke bawahnya. Nah, ini transaction. Nanti di unit dengan menggunakan data dari unit 3, pada saat unit 4, teman-teman akan mengerjakan transaction Contoh yang dari gambar ini, ini transaksi data antara data customer dengan data material. Sudah jelas ya, begitu tahu data customer sama data material, ini pasti transaksinya adalah transaksi penjualan, bukan pembelian. Penjualan. Kemudian, organisasi elemen yang berhubungan dengan transaksi ini adalah Company Code, sama ini, masih ingatkah kombinasi tiga hal ini namanya apa teman-teman? Salus Area. Betul, Salus Area. Sip. Nah, pada saat transaksi nanti teman-teman akan dapat uh, dokumen seperti ini. Contohnya di sini ada suatu party 1000, ini berarti customer-nya kodenya. Atau kalau di database itu primary key-nya 1000. Kemudian dia belanja apa aja sih? Dia belanja dua item. Kalau di sini, di e, SAP itu dia itemnya itu tertulisnya dua digit langsung ya. 10, 20, dan seterusnya gitu. Jadi jangan kaget dengan item 10, item 20. Ini artinya barang ke-1, barang ke-2. Barang yang pertama yang dia beli adalah HD 1300, jumlahnya satu. Barang yang kedua adalah P103, jumlahnya dua. Nah ini sudah lengkap, terjadilah transaksi penjualan barang. Barangnya ngambil dari master data barang. Jadi kalau mau tahu HD 1300 itu apa barangnya? Kita lihat ke material master data. Suatu so party atau customer 1000 itu siapa? Kita lihat ke data customer. Seperti itu. Nah ini yang kita akan kerjakan di uh, unit 3 ini. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan kah teman-teman? Jadi tadi yang pertama, Organisasi elemen. Yang kedua, master data. Yang ketiga, tentang transaction. Yang master data nanti ada satu yang kita akan tetap buka juga. Kita akan lihat, yaitu yang tentang vendor. Nanti kita lihat organisasionalnya itu apa aja, jadi dari prakteknya aja. Ada pertanyaan dulu, teman-teman. Kalau belum ada, kita coba akses ke SAP gui nya Kemudian login. Masih ingat loginnya teman-teman? Masih Cip. Cip, kalau masih silakan langsung login. Jangan sampai salah password. Karena tiga kali pasti kelog ya teman-teman. Silakan dilihat di modul yang di exercise-nya. Untuk data customer kita ke logistik. Kemudian sales and distribution. Master data. Business partner, kemudian customer, tidak create ya. Kita hanya lihat yang sudah dibuatkan, display, pilih yang XD03 complete. Nah ini kalau mau lihat data aja. Tapi kalau kita mau data karena kita akan ada data yang diubah, kita bukanya yang change ya teman-teman, pilih XD02 kalau ternyata kita akan create data customer baru kalau diperlukan, kebetulan di sini tidak perlu sih create, kemudian membuat data customer baru itu dengan XD01 komplit jadi kalau pada saat kita belajar unit 2, pernah kenalan dengan create change display nah ini juga tiga hal yang ada di SAP saya ulang sedikit ya jadi kalau di SAP itu ada status status itu tiga Sukses, kemudian warning, atau error. Nah ini warnanya itu kalau di kiri bawah, teman-teman harus perhatikan kiri bawah. Sukses itu akan berwarna hijau, checklist. Kalau warning itu tanda seru, warna kuning. Kalau error itu tanda silang, warna merah. Nah untuk data yang sukses, ini berarti kita sudah berhasil. Tapi kalau ada warning, kita baca dulu errornya apa. Kemudian kalau memang butuh konfirmasi kita bisa tekan tombol enter teman-teman. Jadi jangan bingung kalau nanti ada warning. Kalau error itu berarti memang kesalahan data yang kita input maka kita perlu perbaiki memang salah gitu datanya. Terus selain status ada lagi yang biasanya ya teman-teman itu untuk create, change, sama display. Kalau create ini biasanya kodenya itu 0.1. Untuk create biasanya kodenya itu ada 0.1-nya. Biasanya ya, tapi tidak selalu. Kalau change ini 0.2, kalau display ini 0.3. Contoh kayak gini di t nya ya. Kalau kita mau create data customer baru, maka dia kodenya xd 0.1. Kalau kita mau change, kodenya xd 0.2. Kalau kita mau display aja, xd 0.3. Jadi untuk customer tuh SD tergantung, kalau create berarti XD01, kalau mau change XD02, kalau hanya mau display XD03. Nanti beberapa, beberapa t-code juga kayak gitu, misalkan kita mau create data barang, nanti di exercise 3 strip 3, create material baru itu MM01. Kalau nanti teman-teman ketika udah create ada salah masukin data, kita bisa change pakai MM02. Kalau cuma mau lihat saja data yang sudah diinput, silahkan silakan boleh pakai MM03. Kayak gitu. Jelas ya, teman-teman. Ini angka-angka aja biasanya buat ngebantu. Sekarang kita akan masuk ke yang XD02. Kenapa? Karena yang di depan itu hanya lihat data. Kita nggak lakukan, nggak apa-apa. Oh, nanti pada saat kita butuh baca data juga kita akan lakukan itu. Tapi ada data yang perlu diubah. Itu ada di exercise 3 strip 1 nomor 5 Nah untuk kode customer yang kita mau pakai kode customernya teman-teman bisa lihat di morning di sini saya sudah Tuliskan nanti untuk unit 4 dan 5 input datanya sih dari sekarang ya dari yang unit tiga akan ada kode customer yang akan kita pakai selama kita transaksi kodenya rohrr a strip pagar pagar. Jadi nanti kalau kita di exercise kita mau display data data yang kita display juga untuk rohrr a strip pagar pagar. Pagar pagar ini adalah nomor login teman-teman. Jadi pas login kalau punya saya 00 berarti nanti saya pakainya rohrr a strip 00 seperti itu. Ini master data customer yang akan kita lihat. Terus nanti saya akan ajak teman-teman juga untuk melihat data vendor, vendor kita itu Baltus. Jadi customernya kodenya Rohrer, vendornya itu kodenya Baltus. Di sini berarti kita akan tulis customer kita itu Rohrer A, script, nomor login. Company code kita, karena kita kan tadi udah ngomongin bahwa kita ada di company code yang Jerman, kodenya itu 1000. Tahu dari mana 1000? Tahu dari sini teman-teman. Ini kalau dipilih yang gambar kacamata. Nah, ini company code kita. Haides AG di city-nya Frankfurt seperti ini. Kemudian kita copy itu supaya lihat data seperti ini itu kita pakai tombol F4 juga bisa. Ini untuk display possible entries atau klik yang gambar kacamata ini. Ini gunanya untuk help ngebantu kita bisa tahu apa yang sudah ada di database. IDS IG 1000 city Frankfurt. Lalu nah ini sales area yang tadi saya jelaskan kombinasi antara sales organization, distribution channel sama division. Customer ini itu sales organization yang mana? Sales organization yang kodenya 1000. Kalau mau tahu 1000 apa, teman-teman tinggal F4 atau yang gambar kacamata kaca pembesar ini. 1000 itu berarti yang sales organization di Germany, Frankfurt. Kemudian distribution channelnya, ini ketentuannya memang sudah ada ya di modul. Distribution channelnya itu 10 dan divisionnya nya Jadi nanti angkanya akan langsung muncul 101000 untuk kawaran A strip nomor login. Ya, Don? 02 ya, itu. maaf nggak kedengaran. Uh, tadi tuh pakai yang XD02 ya XD02 betul. Kalau XD01 oh, okay. buat display, uh, XD01 buat create, tapi kita nggak create baru kan sudah dibikinin datanya. Nah cuman di dalamnya itu ada data yang harus kita rubah sedikit. Kalau nanti udah beres dirubah mau lihat aja bisa pakai yang uh, XD03. Baik. Silahkan langsung boleh share screen ya Buat yang misalkan ada yang gak tampil atau gak ketemu Data yang kita rubah kalau berdasarkan exercise Ini sambil saya bisa liatin Yang akan kita rubah itu Ini kan exercise 3 strip 1 ya Hanya display lalu di nomor 5 Kita tuh mau merubah ini teman-teman Bahasa takutnya masih dalam bahasa Jerman. Nah, kita mau rubah bahasanya dalam bahasa Inggris. Jadi, komunikasi dengan customer itu dalam bahasa Inggris. Lalu shipping condition-nya kita mau ganti jadi 10 untuk customer itu. Lalu saya continue. Nah, di sini ada dua data yang harus dirubah. Kalau yang tadi data di language yang ini untuk merubah data bahasa, itu adanya di General Data, kemudian uh, tabnya yang Address. Berarti itu ada di sini, teman-teman. Ini General Data. Kenapa tahu General Data? Karena di sini uh, nggak ada tulisannya ya. Kalau data di level Company Code, kita pencetnya yang ini. Kalau data di level Sales Area, pencetnya yang ini. Nah Kalau seperti ini, berarti ini kita ada di General Data. Uh, language itu ada di bawah sini, teman-teman. Nah, diperiksa apakah komunikasinya sudah dalam bahasa Inggris? Kalau sudah, berarti aman. Gitu ya, nggak usah dirubah lagi. Kemudian, yang bawahnya itu yang harus dirubah adalah di eh, sales area bagian shipping tab. Ada di mana nih? Kita mau rubah jadi shipping condition-nya itu adanya di sini, teman-teman. Sales area diklik karena ini berarti kita mau masuk ke data level sales area sekarang di sini jadi jenala data ini data yang di level klien ya salah searanya jadi kebuka seperti ini terus shipping tab shipping tab itu yang ini teman-teman di sini shipping kondisinya 0,2. kita rubah jadi 10. apakah sudah ketemu semuanya teman-teman sudah sih kalau sudah boleh save ya Sambil kita lihat, betul nggak nih tadi ada status uh, sukses, warning, sama error. Nah, ini hijau checklist berarti sudah sukses. Jadi, yang kiri bawah, message-nya itu teman-teman selalu harus baca. Seperti itu. Bisa ya, teman-teman? Kalau sudah berhasil, kita kita kan tadi di data customer. Kalau dilihat lagi, silakan boleh pakai xd 03 Data customer itu levelnya kan ada tiga ya. Ada data di level uh, general data atau client, kemudian company code, kemudian sales area. Nah, tiga itu yang ada di customer. Isiannya silahkan dibaca. Kalau tadi bicara tentang uh, company code, ada payment transaction. Nah, mau lihat yang tadi saya cerita, term of payment. Ini perjanjiannya. Jadi kalau customer ini bayar, misalnya, ini dari contoh yang ada di sini, misalnya bayar dalam waktu 14 hari dia dapat cash diskon 2%. Kalau dalam waktu 30 hari dia dapat cash diskon 1,5%. Kalau lebih dari 45 hari nggak dapat diskon. Nah ini yang tadi diceritakan pada saat di teori. Jadi ada kondisi seperti nah, itu diatur spesifiknya per customer. Silahkan, ada pertanyaan dulu nggak tentang data customer? Kalau yang udah lihat demonya pasti sudah sangat terbantu ya. Ada penjelasannya. Terus sekarang saya mau lihatin yang vendor karena nggak ada di buku tapi kita akan pakai data itu kan. Ini saya tutup dulu supaya rapi. Ceklik-cekliknya saya slash N aja. Di langsung uh, hilang. Ceklik-cekliknya rapi lagi. Sapi si aksesnya nggak ada di buku tapi uh, vendor itu ada di logistik. Kemudian material manajemen. Lalu purchasing, master data, turun ke bawah ada vendor, sentral, ada XK. Kalau tadi customer kan XD ya, kalau ini XK. Kita mau lihat bahasanya sudah bahasa Inggris atau belum. Kalau belum berarti kita harus ubah. Sekali lagi ya, siapa tahu teman-teman lagi buka. Itu ada di logistik. Material Management, Purchasing, Master Data, Vendor, Sentral, lalu pilih yang XD02, karena kita mau lihat sekaligus kita mau merubah. Kalau mau langsung boleh juga pakai tikot XK02. Untuk data, waktu kita di customer kan datanya, audience elemennya ada tiga, general data, client, company code, sama sales area. Kalau di vendor, beda di yang ketiganya. Di yang ketiganya bukan sales area, tapi purchasing organization data. Untuk yang language yang mau kita cek itu adanya di bagian address, general data nya itu Baltus, teman-teman. Baltus A, nomor login. Terus kita enter aja. Periksa apakah datanya sudah bahasa Inggris? Oh ternyata sudah bahasa Inggris. Kalau sudah bahasa Inggris aman. Gak ada data yang dirubah. No aja. Sampai sini dulu ada pertanyaan kah? Kalau sudah beres semuanya, kita akan kerjakan exercise 3 strip 3, teman-teman. 3 strip 2 emang nggak usah ya. 3 strip 2 itu display material. Nanti kita display aja yang punyanya kita. Jadi kita masuk ke sini lagi. Lalu kita input barang baru. Ini saya rapirin lagi ya, cepat-cepatnya. Untuk create data barang baru, kita perlu ke logistik lagi, kemudian material management, kemudian material master, material, create general, ada kode MM01. Karena kita create baru, benar-benar data baru, kita pakainya yang MM01. Kalau kita mau rubah, kita pakai yang MM02. Kalau kita hanya mau mendisplay data yang udah ada, pakai MM03. Seperti itu. Sekarang kita kondisinya harus buat baru. Jadi kita klik yang MM01. Untuk kodenya, teman-teman lihat dari morning. Saya lihat dari morning. Kita akan buat barang dengan kode. Kalau di database itu primary key-nya ya. T-strip MMA-strip pagar pagar. Jadi kita ketik di sini. T-strip MMA-strip nomor login. Bukan underscore ya teman-teman, tapi strip. Supaya kita nanti sama pas pakai datanya. Lalu yang harus dilihat untuk data-datanya itu di sini. Jadi di tabel... Di tabel ini teman-teman perlu isi semua datanya harus masuk ke aplikasi. Nah ini ya. Kita ada tabel 1 dan ada tabel 2. Kalau oh, tabel 2 ini dari view kemudian isian datanya itu ini. Jadi ini yang perlu kita baca. Kodenya rada beda ya. Kalau di sini test trip mm pagar-pagar. Kalau kita karena kita batch A udah dikasih untuk kodenya itu. Jadi, tulisnya "T-Strip MMA Strip Nomor Login" di beda di sini aja. "T-Strip MMA Strip Nomor Login" nah, di bawahnya ada tulisan "Industri Sektor". Nanti kita isi datanya, itu pilih yang "Mechanical Engineering", kemudian material type-nya "Trading GOOD. kita coba. Di sini berarti industri sektornya pilih yang mechanical engineering. Material type-nya pilih yang trading good. Trading good yang atas bukan yang plan ya. Yang trading good. Ini artinya barang itu barang jadi. Barang jadi yang nanti kalau kita mau jual, barangnya bisa dijual. Karena trading good barang, barang jadi. Seperti itu. Sampai sini dulu. Apakah oke okay, teman-teman? Oke, okay, Ci. Saya checklist checklistnya langsung ya, jadi saya nggak bolak balik ke modul. Teman-teman boleh sambil lihat juga. Kita akan klik select view supaya kita bisa checklistin apa yang mau kita isi datanya, seperti yang di sini maksud saya. Ini ada view view view view view gitu ya. Itu apa aja? Kita bareng-bareng isi, bareng-bareng pilih. Yang diminta untuk diisi isi basic data satu, salah satu soalnya data satu. Sales General Data, Purchasing, MRP 1, 2, 3, lalu ini kalau mau boleh, General pen Data Solid 1, sama accounting, ada 8. Kalau sudah di continue aja. Nah, di sini kita perlu nentuin yang tadi seperti di teori. Barang ini itu ditaruhnya di plan mana. Plan mana, solid location yang mana. Jadi kalau di gedung tuh GWM, GWM-nya lantai 8, lantai 8-nya itu live ADV1, live ADV1-nya itu locker nomor 10 gitu gitu. Jadi detail banget. Di sini plannya nya itu 1000 kemudian spot location-nya 001 bukan bukan input satu ya, teman -teman. Benar -benar 0, 0, 0, 1 ya teman-teman tapi benar-benar 0001 ini plan-nya ini store location-nya nanti kalau ditanya di sales and di sales organization-nya 1000 untuk distribution channel-nya 10 seperti itu. Jadi 1000001 1000 kemudian 10. Nah, untuk apa isian data ini? Di sini kita berarti jadi tahu oh kalau di perusahaan ada penyimpanan data barang itu betul-betul detail sampai uh, tahu tempat nyimpennya. Gitu ya. Jadi untuk barang ini nanti kalau ada datang dari supplier ya akan disimpan di plan 1000, storage location-nya 0001, lalu sales organization-nya 1000, distribution channel-nya 10. Misalnya teman-teman punya barang lain yang ternyata tempat penyimpanannya di plan 1200, maka teman-teman status dari stoknya juga langsung beda. Ini barang test strip MMA yang ada di plan 1000. Ini barang test strip MMA yang ada di plan 1200. Itu udah langsung beda perhitungan stoknya, langsung dipisah. Jadi seolah-olah kayak ada di dua barang gitu. Karena butuh detail seperti ini. Lalu saya continue. Mulai ngisi data. Nah, ngisi datanya itu berdasarkan data yang ada di tabel 2. Ini. Ya, semuanya harus lengkap terisi. Kalau sekarang mungkin belum berasa. Kalau misalnya ada yang kurang ngisi, belum berasa. Nanti berasanya pada saat unit 4. Datanya nggak bisa dipakai. Jadi ketika kita mau jual ke customer atau kita belanja barang, itu nggak bisa pakai kalau datanya ada yang kurang. Seperti itu. Jadi dipastikan bahwa yang di tabel 2 itu teman-teman betul-betul isi datanya sesuai. Baik, sekarang kita coba isi datanya. Test strip MMA ini barang apa sih? Ini adalah printer. Sesuai dengan yang di tabel ya. Saya kasih nama printer A nomor login. Nah, tapi karena kita akan pakai data ini terus-terusan dan kita perlu tahu bahwa eh, ini tuh datanya siapa maka sebaiknya diberi nama ya. Printer A Eliana 00. Teman-teman kasih juga nama teman-teman. Printer A nama teman-teman 00. Jadi 00-nya itu sesuai? Nomor login. Oh iya. Nomor login. pagar-pagar Oh iya nanti kita balik sedikit ke XD 02 sama ke XK 02 teman-teman di customer sama di vendornya kita harus tambahin nama kita jadi nanti pas e, UTS kita merasa pas nginput data oh iya benar itu data punya saya gitu ya bukan kita sebagai customer sih maksudnya e, kita sebagai yang punya data itu kita tandain ini teman-teman lebih yakin juga Saya kalau cuma nulis Prohrer A, nanti nggak yakin itu data saya atau bukan gitu ya jadi kalau ada namanya jadi lebih yakin seperti itu ngebantu juga pas nanti UTS ya Yakin ada namanya, terus kita coba isi data ya, teman-teman. Silahkan bantu juga apa yang harus diisikan. Nah, saya pindahin dulu modulnya biar kecek ya, isian datanya. kita lihat di sini data yang harus diisi pertama kali itu basic data satu apa bedanya kita ceklisin kayak tadi sama kita nggak ceklisin kalau diceklisin select, ini ada tandanya teman-teman seperti ini tapi kalau nggak diselek nggak ada tandanya nah kita bisa nggak kalau sampai butuh ngisi data ke basic data 2? bisa tinggal diklik aja tabnya tapi nggak ada tandanya aja gitu aja kita mulai ngisi ya teman-teman kalau misalkan bisa lebih cepat dari saya, oke okay aja. Nanti di akhir sampai datanya lengkap, teman-teman boleh save ya Masih yeah. di modul, share screen. Eh. Apa? Di sini sekarang ada di subgui, jasa? Yeah. Ya, di sub. Baik. Nah, ini isiannya ya, teman-teman. Kita mulai ngisi basic data satu. Tadi karena berarti tadi nggak ke ini kalau diceklisin ada tandanya seperti ini teman-teman kalau nggak diceklis dia nggak ada tandanya kita mulai ngisi data di tabel nomor 2 itu basic data satu fieldnya description yang ini namanya printer kasih nama printer a nama kita 00. lalu di bawahnya ada base unit of measure ini pc udah ada di database juga udah ada datanya kalau teman teman f 4 atau gambar aca pembesar PC itu artinya apa silahkan dicari ini ada deskripsinya jadi boleh sambil dibaca juga PC itu pis ya itu nah selanjutnya sih kalau teman-teman butuh silahkan dilihat isiannya tapi kalau enggak saya akan langsung ngisi ke sini ya Berikutnya material group 001, lalu gross weightnya diisi sembilan nya 9 kilo, kilonya udah ada di sini. Net weightnya 7, 7 kilo. Lalu setelah itu udah nggak ada lagi data di basic data satu yang perlu diisi, kita pindah ke sales ORG, sales sales ORG 1. <tuh> Di sales, sales OLG1, kita diminta untuk mengisi delivery plan. Untung tadi sudah dibahas ya, waktu pas teori, delivery plan ini berarti gudang barang jadi. Nah, kodenya berapa? Kodenya di sini 1.000. Lokasinya di mana? Delivery plan-nya silahkan dilihat pakai F4. Setelah itu masih di sini juga, kita harus isi text classification. Ini text classification. Teks classification-nya 1. 1 itu berarti full text barang kena pajak. Ya, kena pajak. Terus ada scale quantity, ini ada di tombol condition, masih di tab ini juga, teman-teman klik condition. Ini perjanjian ya, perjanjian untuk harganya. Jadi kalau quantity eh, satu, kasusnya di sini sih 1, harga printernya itu adalah 355 euro. Kalau misalkan ternyata ada kesepakatan dengan vendor untuk 100 printer harganya 350 euro, maka kondisinya dicatat di sini. Di kalau lebih banyak belinya lebih murah, seperti itu. Kalau di sini sih, kita di kasus ini, harga per satu printer 355 euro, tidak ada kondisi lain. Tapi kalau ada, dicatatnya di sini. Setelah teman-teman mengisi kondisinya, teman-teman klik tombol save di kanan bawah sudah tersimpan, kita akan langsung lanjut ke tab berikutnya. Tab berikutnya tentang transportation group. Datanya 0001. Loading groupnya juga sama 0001. Oke, kita barengan lagi. Transportation group udah, loading group udah. Kalau udah di save aja atau langsung ke sini juga boleh. Selesai pen data. Kalau nggak mau, save dulu aja. Nanti dia lanjut ke yang berikutnya. Eh, malah ketutup saya. Bentar. Kalau teman-teman ketutup dan merasa belum nge-create tab yang tadi, di lagi aja. Di select lagi. Nanti tab yang udah ke dia nggak akan minta lagi data. Tapi yang belum ke dia kita perlu isi lagi. Satu, dua, tiga, empat. 5, 6, 7, 8. Ini saya create ulang ya. Ini selalu akan diminta plannya. Karena takutnya tadi kasusnya kalau ada barang yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Nah ini saya udah masuk ke setelah tadi sales jadal pen data yang transportation group sama loading group. Ini saya sudah di-purchasing. Di-purchasing kita isi B, nomor login. Lalu berikutnya ke MRP1. Di situ diminta untuk mengisi MRP type-nya PD. Terus MRP controllernya 0, 0, 0. Size nya lot size-nya EX. Setelah itu ke MRP2. Lalu plan dari free time-nya 2 hari. Schedule margin key-nya 0. No, no, no. Sampai sini dulu ada yang tertinggal. Apa? Kalau wow, yang bisa. tertinggal boleh share screen. Silahkan. Ini saya tadi sampai MRP2. Saya lanjut MRP3. Terus terakhir accounting 1. euro. Kalau sudah di save. Terus teman-teman bisa periksa apakah datanya sudah lengkap semua. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman silahkan. Nanti pada saat UTS kemungkinan akan diminta juga untuk membuat material barang baru. Jangan khawatir, data ini sih pasti ada di soalnya. Jadi teman-teman tinggal input dan uh, gunakan data tersebut untuk transaksi. Tabel satu ini info-infonya yang di di sini itu adalah view yang ini ya teman-teman. Terus mana field yang harus diisi? Ini sudah dijelaskan di tabel. Isian datanya ada di sini. Jadi teman-teman uh, pastikan semua datanya terinput. Sampai sini dulu, ada pertanyaan kah? Belum ada sih, Belum ya. Saya akan minta bantuan teman-teman untuk membuat barang baru, tapi tidak harus dikerjakan sekarang, untuk dikumpulkan di pertemuan berikutnya aja. Silahkan ketua kelas memilih barang baru yang kira-kira mau dijadikan barang untuk kita semua. Kalau tadi kan strip mma itu kan printer. Nah, kita mau bikin satu barang lagi. Berarti yang berhubungan dengan komputer, kira-kira mau pilih apa ketua kelas. Denis, eh, eh David ya ketua kelasnya ya. Waduh, ketua kelasnya nggak ada. Perwakilan aja, silahkan. Teman-teman, kita akan buat satu barang lagi. Kira-kira mau apa nama barangnya? Andre, Ki, silakan. Andre, oh, Ki, perwakil. Andre, silakan Andre. Kalau tadi kan kita barangnya yang test strip MMA itu kan printer. Nah, kita mau buat satu lagi bebas Ci. eh iya bebas vga Ci. vga oke okay. jadi customer kita Rohrer A, strip pagar pagar vendor vendor kita baltus A, strip pagar pager barang yang tadi kita buat t strip mma strip pagar pagar terus ketua kelas tadi bilang barang yang kedua itu vga kita kasih kode sama-sama t strip MMA strip pagar pagar anggaplah semua deskripsi sama ya semua ketentuan beratnya kalau harganya kita samain dengan printer. Yang pasti teman-teman nanti di sistem di database-nya ada dua barang, test strip MMA sama test strip MMAA. Yang ini namanya VGA berarti VGA-nya VGA Meliana nama kalian maksudnya A nomor login. Kalau tadi kan printer Meliana A nomor login. itu. Sampai sini, apakah jelas untuk tugasnya, teman-teman? Jadi membuat material baru, kodenya t stream mmaa barangnya adalah VGA, nama A, nomor login. Yang lalu. Nanti untuk yang VGA, teman-teman nah, juga sama, boleh upload di minggu depan, kita akan gunakan datanya untuk transaksi. Jadi bahasan minggu depan itu tentang uh, modul pembelian, procurement. Ya, jangan sampai ngadit teman-teman supaya bisa ngerjain bareng-bareng. Demonya juga sama, sudah ada. Nanti saya akan sematkan link-nya di morning. Supaya teman-teman kalau mau nyoba duluan, boleh. Seperti itu. Itu aja paling untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan ya.